Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di pagi hari ini Adele, menggang spesial info sekalian ini luar biasa vitamin bahagia di pagi hari ini untuk kita semua para fans Kita lihat ya para sahabat ya ada iklan dari Shopee para sahabat ya Tentu iklannya dari idola kita Lesti dan Rizky pilar Idola si Kejara ini meminta pendapat kepada kakak Bilar Tentu pendapat soal baju yang akan dipakai di acara Sopi 11, -11 nanti, persahabat. Ya, wow, allah banget ya. Dan tentu ada yang membuat kita bahagia. Ada sebuah tentunya ucapan yang sangat luar biasa di kakak Bilar. Ini memuji dari allah si kejuara persahabat ya. Perhatikan tentunya pujian dari seorang suami untuk istri tersayang. Masya Allah, cantik banget istri kakak. Tuh persahabat ya, masya Allah cantik banget istri kakak. <guluh> luar biasa persahabat ya membuat kita bahagia aja melihat postingan ini. Alhamdulillah, Leslie dan Rizki Bilar dipastikan akan mengisi acara shopee 11. 11. Mudah-mudahan saja mereka selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan. Amin. Ya Robbal Alamin. Memang luar biasa banget persahabat ya. Jadi dekawasi kejora di sini tampil sangat cantik banget ya luar biasa dan kita lihat juga unggahan ini diposting kembali oleh akun Saberating Leslar ada kalimat caption yang dituliskan aduh gemasnya luar biasa banget ya dorah. kita selalu bikin gemas selalu bikin baper dan selalu bikin bahagia banyak tanggapan banyak respon yang diberikan. Ya nih dari akun Instagram Nina Kur 65 mengatakan, ah pasangan ini iklannya jadi cute katanya itu masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Safira 429. Bertiga sudah punya masing-masing masya Allah luar biasa banyak persahabat ya. Dan ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram daerah 2444 underscore mengatakan dalam kolom komentar iklan aja bikin senyum senyum Wow <laughs> iklan aja memang luar biasa pesawat jadi bikin senyum senyum nih oleh Lesti dan Rizky Pilar mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia dan selalu dipermudah apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya pesawat yang mudah-mudahan ada Cilukan vitamin manja di hari kedua karantina les dan Bilar bersama tim dan keluarga besar. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terbaru di selanjutnya. Ini dunia informasi, di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.